7 Kualitas Diri Perempuan Yang Membuat Pria Terpesona Perempuan memang makhluk Tuhan yang menakjubkan. Kamu hanya perlu lebih percaya diri, jika merasa kamu kurang mampu. Bahkan para pria mengagumi perempuan, sebagai manusia yang patut dipuja dan dicinta. Ada beberapa kualitas diri perempuan yang membuat pria terpesona. Ini beberapa di antaranya. 1. Sayang Keluarga Perempuan yang penyayang keluarga dan mengutamakan keluarga, selalu menarik di mata pria, terutama yang sedang mencari istri. Perempuan yang dekat dengan keluarganya, menandakan ia memiliki hubungan baik dengan orang tua maupun saudaranya. Tentu saja, tidak semua perempuan yang tidak dekat dengan keluarganya itu buruk. Tapi jika seorang perempuan mampu menghargai keluarga, secara alami pria akan yakin perempuan itu mampu diajak berkeluarga. 2. Kalem dan terkendali Para pria mudah sekali jatuh hati pada perempuan yang tidak kecicilan. Sikap kalem dan emosi yang terkendali seringkali menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang, dan jika perempuan menunjukkan sisi ini, secara alami pria akan menilainya sebagai perempuan yang bisa menerima perbedaan, berpikiran terbuka atau bahkan dianggap tidak labil, seperti anak kecil. 3. Baik hati Melihat perempuan yang suka membantu sesama, pengertian, tidak suka membicarakan keburukan orang, murah hati pada yang membutuhkan, serta tidak suka mencari masalah, pasti secara alami akan terlihat cantik di mata siapa saja, tidak hanya di mata pria. Perempuan baik hati selalu disukai banyak orang. Bagi pria, perempuan baik cocok dijadikan istri, tidak hanya sekadar pacaran. 4. Cerdas Perempuan cerdas selalu mudah membuat orang lain kagum. Pria manapun yang dewasa dan serius akan terpikat pada perempuan yang cerdas. Melihat perempuan cerdas akan membangkitkan insting biologis pria mengenai keturunannya kelak. Jika calon ibunya saja cerdas, anak-anaknya kemungkinan besar bisa diasuh dan dididik dengan baik. 5. Konsisten. Perempuan yang konsisten juga terlihat mengagumkan. Para pria mudah jatuh hati pada perempuan yang bisa menjaga cara bicaranya, yang menepati janjinya, yang tidak menggantungkan perasaan, dan tentunya yang kata-katanya sesuai dengan tindakannya. Perempuan konsisten juga dianggap lebih baik dalam menjalani komitmen cinta, karena bertanggung jawab atas keputusannya 6 punya empati tinggi orang-orang yang memiliki empati tinggi berarti mudah merasakan penderitaan orang lain jika memiliki empati tinggi kamu menjadi lebih manusiawi memiliki belas kasih rasa sayang kepada sesama dan tidak mudah menghakimi maupun mencela orang lain orang yang memiliki empati tinggi juga mudah mengevaluasi diri sendiri tidak melulu menyalahkan orang lain dan terbawa iri dengki. 7. Ramah dan mudah membaur. Melihat perempuan yang ramah, mudah tersenyum, baik pada anak-anak, menghormati yang tua, serta mudah akrab dengan sesamanya, pasti menimbulkan kekaguman tersendiri. Perempuan seperti ini selalu disukai siapa saja, karena kamu menunjukkan aura positif dari dalam. Itu saja sudah mampu membuat pria jatuh cinta music